Merangkai bait sajak tahun baru dan membuat kue beras menjadikan suasana sangat meriah. nyalakan kembang api untuk membuat suasana semakin meriah Isi tabung kembang api itu Ketuk di sini dan kamu akan melihat kembang api yang luar biasa Let's go, Ali! Oh, Kemalantinya indah sekali Selamat menikmati semuanya Kue beras Tahun baru Imlek sudah tiba Ayo buat kue beras Ayo buat berbagai jenis kue beras. Ayo beri taburan pada kue berasnya. selai kacang, minyak cabai, saus tomat, saus tomat, selai kacang, kue beras sudah siap, ayo makan.